weedi weedi dapat dapat dapat dapat iya yeah. uh, dapat lagi kepitingnya teman-teman kita masukin dalam baskom Ya, yeah. <tosal> teman-teman selamat datang di channel like it stay ye hari ini kakak mau mancing kepiting nih teman-teman kakak mau berburu kepiting tapi dipancing teman-teman ini kakak udah sediain nih baskomnya buat wadah kepitingnya nanti yuk langsung aja kita mancing teman-teman ini udah ada ini teman-teman umpannya teman-teman. Umpannya pancing teman-teman. Langsung aja kita mancing ya. Mancing kepiting teman-teman. Mudah-mudahan dapat ya teman-teman. Wah. Ada tuh teman-teman. Kepitingnya. Oke. Ih, Kakak dapat nih teman-teman. ini kepitingnya teman-teman. ini, nih nih, nih, nih, nih. Uh, kepiting satu teman-teman. <tiongkok> uh, dapat satu teman-teman Kita mati lagi teman-teman Kita coba lagi nyari ya Ini teman-teman Ada di kakak lihat ada begitu ini teman-teman Berarti ya Widih didih Dapat lagi teman-teman widih Dapat lagi <tiongkok> Ini dia teman-teman. Ini ini Widih tuh. Ini ini. Langsung kita didih didih Widih didih didih teman teman uh, Hahaha, <tuk> ha, hai, kita dapat kepiting teman teman mancing kepiting kita teman teman uh, uh, uh, uh. uh lincah banget ya kita nyari lagi teman hai, uh, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya kita hai, hai, hai, hai, teman teman Oke, teman hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nih, nih, nih, nih. Widih, dapat lagi, nih. Udah tiga teman-teman Wah Ren Ini uh, nih, nih Ini <laughs> teman-teman Wah Ini nih Kena pancing dia Lagi ya Kena pancing lagi ya Oke teman-teman Lanjut lagi Ini ada banyak banget nih Titiknya Ini hmm. Kena pancing lagi Ayo kita makan Ayo makan Ayo makan, Bukiting. Oh. Ayo makan, ini. Widih. Widih, dia berebut, berebut. Widih, didih, didih. Widih. Oke okay, ya, kita lanjut mancing lagi ya. Siapa tahu dapat, teman-teman. Widih, didih, didih, didih. Dapat lagi, teman-teman. Wih, dapat lagi kita. Widih, Widih, Widih ini, nih. Widih. wih. Mantap sekali teman-teman ini. Oh, ya. Nih, dapat lagi nih. Waduh, masuk ke sini teman-teman. Wah, dapat banyak kita mancing kayak hari ini teman-teman. Nanti -teman. kepiting teman-teman. <laughs> Aduh, mau kabur dia. Ayo lagi teman-teman. Ini -teman. hmm, masih banyak ini kepitingnya teman-teman. Wah. Uh, itu ada lagi teman-teman. Kita cari yang besar ya teman-teman. Kepitingnya. -teman. Widih, teman-teman, sepertinya umpan kakak malah disambar sama ikan cana. Teman-teman, coba kita tunggu ya. Kira-kira dapat nggak ya? Waduh, lepas, teman-teman. Waduh, lepas ini. Widih, dapat lagi, teman-teman. Pitingnya, teman-teman. Uh uh. Uh uh. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, susah nih. <guluh> nyangkut teman-teman waduh wih dapat lagi teman-teman kepitingan ini ini ini warnanya kemerah-merahan ini teman-teman langsung kita taruh ya iya uh, uh ini teman-teman wow wuuu uh, dia kena pancing teman-teman ini teman-teman mau dilepasin teman-teman ayo lepasin dong mau mancing lagi nih kita carikan teman oke okay, kepiting Ayo lepasin, nah, udah lepas dia. Teman-teman, kita lanjut mancing lagi. Teman-teman, lanjut lagi. Ini ada yang besar. Wih, dapat lagi nih, teman-teman! Wow, kepitingnya nih! Wih, dapat lagi kita mancing kepiting! Wih, dapat banyak nih! Wow! Uh, lanjut lagi kita mancing. Wah, kita bisa panen kepiting nih, teman-teman. Oke, kita lanjut cari, teman-teman. Uh, mana lagi yang ada ya? Uh, kayaknya habis ya. Belum, teman-teman, masih banyak, teman-teman. Wih, udududududud dapat lagi, teman-teman, kepitingnya. -teman, Mantap. Uh, mantul banget ini. Wah, dapat banyak kita hari ini, teman-teman. Oke okay, mancing lagi, seru kan teman-teman? Oke okay, kita lanjut lagi, mancing kepiting. Oke teman-teman, kita lanjut lagi mancing. Wih, wih, ada lagi. Ada lagi pitingnya teman-teman. Coba kita mancing lagi teman-teman. Uh, guys, lihat guys. Uh, mau makan dia teman-teman. Aduh, lepas dia. Ini. Ya itu capitnya kelihatan teman-teman. Uh. dapat teman-teman. Wih di. Wih di di di di di di dapat dapat dapat dapat dapat. Iya. Uh dapat lagi kepitingnya teman-teman. Kita masukin dalam baskom. Ya. Yeah. Uh, dapat lagi nih. Banyak kan. <laughs> dia lari, dia lari. Uh, lucu banget, teman-teman. <laughs> yeah. Kita mancing lagi, teman-teman. Tenang, teman-teman. Masih banyak, teman-teman. Wah. Kita coba pindah tempat teman-teman. Oke okay, teman-teman, kita lanjut lagi cari kepiting di sini ya. Kita pancing ya. Ini Kakak lihat ada kepiting nih di sini. Langsung aja kita pancing teman-teman. Kira-kira dia mau makan enggak ya? Aduh dulu dimakan teman-teman. Widi di di. Widi di. Aduh lepas, lepas. Kita coba oh, lagi teman-teman. Kita coba lagi teman-teman. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh dia dimakan teman-teman. Umpannya teman-teman. Widi di di di. Widi di di. Widi Aduh lepas lagi coba lagi teman-teman, aduh kepitingnya ini agak males-malesan nih kayaknya ini, bibi, bibi, bibi, bibi, bibi. Nih. ayo kenal lagi, dimakan lagi, dimakan lagi sama dia, wiwi, dapat kita teman-teman, wiwi, di di di di di di ini nih, wow, berhasil menangkap kepiting lagi, nih teman-teman, wow, wah dia jatuh teman-teman, tuh, uhui uhuh. Oke okay, teman-teman, ini dia hasil kita mancing ke tadi teman-teman. Sebenarnya dapat banyak, cuman sebagian pada kabur teman-teman. Jadi tinggal ini doang teman-teman. <tisimu> Tapi kita sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, subscribe, dan subscribe ya teman-teman. Biar besok kita bisa berburu lagi binatang-binatang unik di tempat ini lagi teman-teman. Oke, okay? dadah.